Quran surah kedua al-baqarah di akhir ayat 282 wadtaqullaha wa yu'allimukum Allah kamu tingkatkan takwamu kepada Allah kata Allah aku tambahkan dan ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan kunci kebahagiaan ternyata bukan harta bukan kedudukan Quran surah kedua al-baqarah di akhir ayat 189 wadtaqullaha la'illakum tuflihun tingkatkan takwamu kepada Allah Kata Allah, aku tanamkan kebahagiaan di setiap etapa kehidupanmu. Rumah tangga bahagia, pekerjaan bahagia, kehidupan sosial bahagia. Hadirin, bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah jauh dari Allah